Selamat pagi Hari ini hari Minggu Kita mau menambahkan Di area jembatan satu ke jembatan dua. Mudah-mudahan kakinya naik Mudah-mudahan Supaya tidak bencing lah Jangan Kita ada berlima lima berenam ya, ya Berlima ya Dan Ada Pak Warso Halo. Mancing mania Mantap <crirah> Belakang ada Anol Ada juga Yayan Oke. Okay. Uh, kita tunggulah untuk penangkapan ikannya atau penangkapan ikannya. Oke. Okay. Salam mancing. kasih kita aja Ip, deh <coughs> Anjir, <parah. coughs> <tuh> ya tap, bantal, bantal, bantal, Bang <tell> ya. Wah, yeah. yeah. uh, oh lumayan <laughs> <laughs> Manting mania yeah, mantap. Kimania mantap. Para orang lu manting mantap ya udah. Tareanya kurang, kurang, orang gas, gas mantap. Mantap. Hari ini cukup melelahkan, tapi hasilnya lumayan. Tapi semua itu atas bantuan dari tekongnya. Tekongnya jos.